Gile, lo mau tercipil, gak mau ya rosimaini ya, memcipil. Transitu isinyali kakek tekan kini, lek. Tekan kini kita bejo-bejoan, mesti mokah macet mencat macet. Transitu kita mungkin tekan kini, lo mending gile-gile, lek. Lab trimming, lab trimming, gini. Kilo lek, dilan, dilak, lo, pi. Jago nomor berapa lek? Terus si Cio? Alak, Clarewe, Jago tetap menang, menang nomor enam sembilan, dia terus dilan ini enam sembilan bulan oh, mesti menang. dua, nomor dua, nomor dua, nomor dua, nomor dua, nomor dua, nomor nomor dua, nomor nomor nomor nomor dua, nomor dua, nomor dua, nomor nomor dua, nomor dua, mari kita saksikan bala perugipi are you ready? telek bual gitu, espanet agak anti ya curang ya bisa dong. loh kok sampai rataan geding ini ya perasaan yang petaka orang nanti rataan geding ini ki wah wah wah wah terpun Panitia halo Bapak Panitia ini gimana saya kok sampai rataan geding harapanannya itu kemana oh ala saya kok sampai rataan geding berarti saya saya salah ini yaudah saya kembali ya ya ya terima kasih aduh sih gue pernah besi kuenya apa tadi ketok Alah! Ipi selamat, Bang. Selamat. Iya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ya, ya, ya. Nah, bener omongku to, Lek. Sing menang tetep 69, wong kono ki prinsip alon-alon penting tekan gon kok iya oh, sure, to iki. Wong nek ora alon-alon penting jlunguk kowe iki. Ngerti ora? Ketemu Lek. wes bar to akhirnya nyekel piala. See. Oh iya Lek, bener omonganmu Lek tenan. Lah seperti iki alon-alon penting tekan gun Lek, timbang banter-banter nek tigo omelan. Lah iya akhirnya akhire kowe sing nyelinger Lek. Dikandani kok. Wis lah ya, tempur Lek. Are nyeret to ngge. Wis lah ayo ayo are pedes.